Rata-rata eh, di zaman sekarang kita punya mobil punya atau minimal motor. Begitu termasuk Pak Victor punya mobil Ya harus dong, itu sudah kebutuhan pokok pokoknya. Primer lagi sekarang. Eh, setiap tahun kita bayar pajak kendaraan bermotor. Bagaimana cara menghitung pajak kendaraan bermotor? Nah. Duh. Nggak Pikir tahu. pusing aja langsung aja ke Bapenda kan? Langsung Tanya, bayar. Langsung ya. Aplikasi. <laughs> langsung bayar lewat aplikasi. Iya. Jadi tidak perlu lagi kita cek. Tidak gitu. perlu. Tidak, tidak pernah perlu. mereka kasih tahu uh, dasar penghitungan pajak kendaraan bermotor waktu bayar itu tidak pernah. Oh tidak pernah. Oh, tidak Tapi pernah. sebenarnya ada tertulis di situ cuman ya. Karena kita maunya simpel cepat ya kan. Oh, sudah okay. ada nilainya udah bayar aja gitu. Jadi tidak perlu kita cari tahu. Oke. Okay. Uh, yang dilihat tadi adalah yang barusan kita lihat adalah bagaimana gambaran wajib pajak di Indonesia, di mana wajib pajak banyak yang membayar pajak, tetapi wajib uh, pajak yang bersangkutan tidak tahu besaran. Uh, pajak diperoleh dari dari mana Hitung-hitungannya uh, Dari mana Mungkin yang paling cuek terhadap pajaknya Terhadap besaran pajak maksudnya adalah Wajib pajak kendaraan bermotor Tadi salah satu gambaran Bagaimana wajib pajak Boleh dibilang cuek terhadap uh, Jumlah pajak yang dia bayar Mereka hanya menjalankan kewajiban membayar pajak Dan Uh, mungkin satu uh, dua atau 3 jumlah yang tidak terlalu banyak yang mempersoalkan besaran pajak yang dibayar. Uh, pada video kali ini, mari kita bahas bagaimana cara menghitung pajak kendaraan bermotor. Walaupun wajib pajak banyak yang membayar pajaknya tetapi tidak tahu cara hitungannya dari mana namun kewajiban sebenarnya kewajiban pemerintah untuk menunjukkan diminta atau tidak menunjukkan jumlah pajak yang dibayar sekian karena didapat dari hitung-hitungan e, kalkulasinya e, demikian nah, pada video kali ini mari kita bahas cara menghitung pajak kendaraan bermotor e, yang pertama pajak kendaraan bermotor itu Selalu kita temui cuma pada STNK, surat tanda nomor kendaraan. Di STNK, di situ ada lima komponen yang tercatat di situ, yang tertuang di STNK. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Kemudian, bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, kemudian eh, yang keempat administrasinya, biaya administrasi, dan yang eh, terakhir denda, kalau yang bersangkutan eh, tidak membayar tepat waktu. Dari lima komponen yang diperhitungkan pada saat kita Uh, mengurus STNK dan membayarnya itu uh, pada kesempatan ini kita fokus dulu ke pajak kendaraan bermotor karena masih ada empat item lainnya yaitu biaya balik nama kendaraan bermotor kemudian sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan kemudian ada biaya administrasi dan yang kelima ada biaya denda kalau uh, terlambat membayar pada video kali ini kita konsen dulu ke pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri dipungut untuk pemilikan kendaraan atau penguasaan kendaraan. Jadi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kita ketahui. Dalam undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai e, semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pajak kendaraan bermotor di ditagihkan setiap tahun pajak kendaraan bermotor ditagihkan setiap tahun dan besarnya sebenarnya 1,5% dari harga jual kendaraan dan tiap tahun nilainya menyusut karena ada penyusutan dari barang tersebut. Besarnya pajak kendaraan bermotor sebenarnya kecil, hanya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan tiap, taruh, dan tiap tahun nilai jual kendaraan itu menurun karena adanya penyusutan Sehingga tiap tahun dihitung penyusutan tersebut dari tahun pertama membeli Jadi kalau kita membeli kendaraan bermotor dengan harga jual 100 juta Berarti pajak kendaraan bermotornya adalah 1,5 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua nilai kendaraan itu akan dihitung e, penyusutannya sehingga pajak kendaraan bermotor itu mestinya setiap tahun nilainya menurun. Karena basis dari pajak kendaraan bermotor adalah harga jual, maka perlu diketahui bahwa harga jual dimaksud adalah harga jual off-road, bukan harga pada saat kita membeli kendaraan tersebut pada saat kita membeli di dalamnya eh, harga sudah diperhitungkan biasanya eh, dengan biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor pada eh, tahun pertama sehingga harganya eh, lebih tinggi dari harga jual sebenarnya eh, dalam pajak kendaraan, kendaraan bermotor eh, Pajak kendaraan bermotor tersebut Dihitung dengan basis harga jual off-road, artinya harga jual Dari kendaraan tersebut uh, Masih uh, kosong uh, Untuk mengecek harga jual tersebut uh, Biasanya pemerintah daerah Sudah mengeluarkan uh, list Harga jual dan itu Di upgrade setiap tahun Agar supaya harga tersebut Memperhitungkan dengan penyusutan yang uh, telah terjadi uh, dan penyusutan itu ber uh, dan penyusutan itu menggunakan salah satu metode penyusutan yang uh, berlaku umum sehingga untuk mengecek harga jual sebaiknya para wajib pajak dapat melihat list uh, harga jual kalau di internet saya pernah mengecek list harga jual dari yang dikeluarkan uh, Pemprov DKI sehingga semua kendaraan uh, sudah memiliki harga jual kita bisa menghitung sendiri pajak kendaraan bermotor yang ada bagaimana dengan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor itu rata-rata cuek, kemudian memiliki tingkat ketaatan yang baik. Untuk kita menguji ter hal tersebut, saya mencoba berbincang dengan salah seorang yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Untuk coba, kita tanya apa betul memang. Ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor itu uh, lumayan bagus atau bagus Ini tidak tidak mewakili uh, semua daerah tetapi gambaran ini perlu uh, kita uh, dengar, kita saksikan sama-sama Nanti bagaimana di daerah-daerah lain karena yang kita uh, temui ini uh, salah seorang pengelola di Samsat Provinsi Sulawesi Utara di salah satu kabupaten-kabupaten Minahasa Selatan coba kita uh, tonton ah sekarang saya dengan orang Mbak Penda uh, ya Samsat Minsel Samsat Minsel ya siap ah, Samsat Minsel kita mau tanya kalau orang bayar pajak kendaraan bermotor pernah enggak ada wajib pajak tanya kenapa besar saya harus bayar sekian-sekian atau mereka langsung bayar rata-rata nah, tanya-tanya dasar penghitungan biasanya langsung bayar ada daftar yang itu langsung langsung kasih dia bisa cek langsung pakai yang apa yang pakai monitor jadi langsung muncul dia langsung cek langsung cek di sit monitor jadi plat nomor dia langsung dia online dia langsung cek tingkat kepatuhan orang bayar pajak kalau di uh, tempatnya apa itu di minsel bagaimana kalau tingkat kepatuhan di rata-rata masih oke okay, bagus uh, bagus rata-rata patuh bayar yeah. pajak kendaraan bermotor ada yang rewel-rewel begitu bukan eh, kewajiban jadi kalau dia rewel tuh orang tampilkan juga di aturan, di ketentuan pajak itu sifatnya memaksa, wajib dan sifatnya memaksa oke, itu jadi e, pengguna kendaraan di Minsel itu rata-rata e, patuh bayar pajak kendaraan pemotor seperti kalau di lapangan seperti itu. oke, terima kasih bincang-bincang e, sejenak Demikian uh, yang kita lihat uh, prediksi kita ter terhadap uh, wajib pajak kendaraan bermotor Selain memang uh, ya, asumsi kita yang memiliki kendaraan bermotor itu rata-rata ekonomi menengah ke atas Sehingga seharusnya clear dalam uh, persoalan uh, ketaatan terhadap pajak Dalam hal ini yang kita diskusikan adalah pajak kendaraan bermotor Demikian yang uh, bisa kita diskusikan, uh, kemukakan pendapat saudara-saudara uh, sekalian uh, di kom kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusi bagaimana uh, keberadaan pajak kendaraan bermotor. Sampai ketemu dalam video-video kami selanjutnya dan, dan tetap semangat.